dan informasi yang pertama yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, luar biasa ucapan selamat diberikan kepada Ayu Ting Ting ya, karena di sini Ayu Ting Ting mendapatkan peringkat pertama nih dengan lagu andalannya. Ayu Ting Ting Tatitut mengalahkan Syahibai Syaufa, Gede Endase di Jenovin Asia Gede Endase Reming Ndx Akska apa kabar mantan dan Lesti Kejora saat terakhir di sini Ayu Ting Ting mendapatkan peringkat pertama ya doter hot di Jogs ID Cier dari akun Instagram Heavy gallery 25 reverse from Jogs nah kalau di chart dangdut hot always panas nih perebutan puncaknya gimana anggap kebanggaan kota depok ayo Tingting ting lagu tertitudenya naik dua peringkat minggu ini dan langsung naik ke puncak gengs karena ayatikalisius Yesus yang cantik syahiba syaufa dengan lagu gede ndaseh tetap bertahan di peringkat dua minggu depan bisa makin panas nih persaingan apalagi ada di Genovian asia lastik kejeroa dan NDX, sky yang makin meramaikan persaingan papan atas Sayu minggu depan ke puncak masih banyak musisi-musisi lainnya yang gak kalah keren di jokes id topchat minggu ini just langsung pencet aplikasi jokes id nya dan dengerin lagu-lagu papan atasnya Semoga ada yang sesuai kata hati ya Sekali lagi selamat untuk Ayu Ting Ting Karena mendapatkan peringat pertama di catdang Idea Dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan nih Dari Eka Sri Yulia Nasitepo Pendengar setia Socks ID, bu, love you. Kemudian juga dari penggemar yang lain di sini ada Mulyani Ati satu Ayo girls poll, tati to ID. Dari Naim PWR alhamdulillah awet terus. Oh ya, kapan lagi ayo bikin lagu terbaru. Masih tanda tanya ya. Sekarang Ayu Ting masih fokus ke acara ngelawaknya yang makin seru Kemudian juga dari Anakku Tabis Tapi Alhamdulillah bu dosen Kalau Teh Ayu di Jogs ID selalu puncak terus Kemudian juga dari Cuk Cuk Cake Love You untuk Ayu Ting Ting dan lagunya Tati itu Semakin mengudara dan semakin dikenal oleh masyarakat Let's start update Ayu Ting Ting Syahib dan NDX official serta DJ Novian Asia, semoga bisa selalu sukses ya. Memberikan yang terbaik untuk para pendengar dangdut di seluruh Nusantara. Semangat tak. terus untuk I Ting listus dimanapun berada, tetap semangat mendukung Ayu Ting Ting dan lagu-lagunya menjadi lagu-lagu top di cacat dangdut ternama di Indonesia. Sekali lagi, semoga Ayu Ting Ting bisa selalu memberikan yang terbaik untuk untuk para sahabat di rumah ya dengan lagu-lagu andalannya yang selalu membuat heboh nusantara. Dan informasi selanjutnya di sini ada amazing konser nih ya ayu tingting -ting, itu amazing single hitsnya selalu menjadi viral. Oh, 30 Mei jam 21.00 waktu Indonesia Barat hanya di GTV ya. Bagi sahabat semua jangan lupa saksikan ayo tingting di GTV amazing konser ayo tingting itu amazing single hitsnya selalu menjadi viral dan dilansir juga dari akun angkasa Bali 20 sadar nggak sih kalau ternyata lagu-lagu dari ayo tingting itu sering dijadikan bahan buat Jogetan di TikTok mulai dari lagu Tati Tut sampai yang lagi viral belakang ini saya masih tingting -ting. Berarti setujukan kalau ternyata ayu dinding itu amazing. Azim Nissus, tanggalnya tanggalnya buat nonton Amazing Concert 30 Mei jam 21:00 Waktu Indonesia Barat, live di official .id. Program ini juga dapat kalian saksikan streaming melalui aplikasi RCTI Plus official. sama semua di rumah, jangan lupa ya, ada Amazing Concert. Pokoknya tonton "Ayo Ting Ting" di GTV. Amazing Concert, ayo tinggi! -ting dan dilansir juga dari akun Instagram setarwati pastinya ditunggu banget jangan lupa guys tanggal 30 Mei jam 21 amazing konser ayo ting-ting di official ZTV kemudian juga dari mbak Story 30 Mei pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ayo ting-ting itu amazing, amazing konser pukul full 2100 waktu Indonesia barat. Kemudian dari Puput Mustika, oh, Ayu Tingting -ting, love you, Ali saisikan, Asia, ah, Budi Shia untuk menonton Ayu Tingting -ting, dimanapun ya. Sekali lagi selamat untuk Ayu Tingting -ting. dan jangan lupa saksikan amazing konser Ayu Tingting -ting, ya yang selalu hit menjadi jadi viral nih lagu-lagunya dan baru minggu ini lagu tetipnya menjadi trending nomor satu di chat George idea ya. dan tanggal 30 Mei nanti Ayu akan konser amazing konser Ayu Ting Ting nih luar biasa banget ya Hah? sudah cantik baik hati ramah, banyak duitnya pula Siapa pun yang melihat Ayu Ting Ting pasti dek lepek-lepek karena kecantikannya walau banyak gosip di luaran sana yang menjatuhkan Ayu Ting Ting tapi Ayu Ting Ting selalu bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan informasi selanjutnya nih dari live IG Ayu Ting Ting tadi menyatakan bahwa besok hari Senin Ayu Ting Ting sudah mulai tayang lagi di layar televisi di brownies tv lapor pak dan pak sore ya jadi bagi sahabat semua yang udah kangen nih ayo ting-ting insya Allah Senin sudah mulai live lagi di layar televisi ya jadi jangan sampai terlewatkan acara-acara ayo ting-ting yang selalu membuat hati kita menjadi lebih bahagia dan di sini ayo ting-ting mengatakan insya Allah Senin kita sudah live brownies ya jangan lupa nonton dari unggahan tersebut sini ada server 12 yeay hari Senin mulai live ayu ting-ting brownies tv angka sebalik 20 betul kan hari Senin sudah mulai live lagi ya ayu ting-ting Alhamdulillah jadi rasa kangen para sahabat semua di rumah bisa terobat ini hari Senin ayu ting-ting sudah mulai live lagi ya Live di brownies TV Pak masih selanjutnya di sini ada obrolan air ting ting dan Ivan Gunawan saat live IG tadi. Di sini, Ivan Gunawan nongol dan mengatakan Jakarta sepi setingga ada kamu kemudian ayo Ting menjawab bukan jakarta yang sepi gak ada aku tapi hati kamu yang sepi gak ada aku cia sayu sudah mulai berani ngomong kayak gitu biasanya sih di live aja dan dari seliram dana kangen ya mas kata mama Jakarta ada sepi gak ada ai malsah mas hahaha Eh I jawab dengan ekspresi yang Menggemaskan Love you I Tinting dan Ivan Gunawan Kemudian juga dari Firman Syah Masnya kangen sama kamu I love you Paradila 0808 Gun love you, ayu igun. I love you dari Rabar-Rabar moga jodoh. Amin ya Robbal alamin. Doa terbaik aja buat mereka berdua ya. Kemudian juga dari Desi R6. Wah, tuh I bisa ngomong gitu. Biasanya kan saat live, rodi saja baguslah. Ada kemajuan, Desi R6 di komentarnya ya. Kemudian juga dari I love first. Bisa Aji Ayu tingting, Ting Ivan Gunawan Kemudian dari Anisha Hariwan Judul lagunya Rindu Semakin Berat Sampai Cinta Berkarat Asek, I lovers. Dari Adi Bahbe betul-betul ada kemajuan nih. <laughs> Kemudian juga dari sahabat kita nih Faradila Sayang lagi malar rindu, Ayu Gun lagi malah rindu nih ya. Kemudian juga dari Ayu Gun 231 ada videonya nggak sih, Bor nggak lihat gue I lovers. Di sini, mimin ada sedikit videonya, nih ya. Selamat menyaksikan. Kamu aku. kita doakan saja yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan apapun yang terjadi semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk mereka berdua dan tahan tentunya ucapan selamat untuk Ayu, Ayu Ting Ting karena minggu ini mendapatkan peringkat pertama di Chart dangdut Indonesia ya dan selamat lagi untuk Ayu Ting Ting Karena tanggal 30 Mei Akan melaksanakan konser Amazin. Jangan lupa ya Saksikan Ayu Ting Ting di konser Amazing di GTV. pokoknya Oke sahabat ini saja informasi yang dapat Bimbing sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa like, comment serta Subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu Mendapatkan informasi terbaru Dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua Selamat menyaksikan Wassalamualaikum.